ngamuk gue bro, gue ngamuk gue. Ayo bro, kita unggul bro, kita unggul bro. Wow, gue gak takut. Lo harus mampu semua sama gue. Siapa ini? astagfirullahaladzim reh ya allah. Nih kue di mana bro? Wah mandi dulu ah, sejuk bro. Biar teman-teman gue pada perang. What the fuck? Oh yang yang gua kira simbol PKI ternyata bukan. Wajib wajib wajib. Hei hei, wah patah kaki lu uh. Prof. -ka. Main tentara tentaraan. Bro astofir lo halatin. Unggul kita unggul. Hancurkan semua musuh. Hancurkan semua musuh bro. Hancurkan semua musuh Turu gue habis Langsung isi Langsung berdiri lagi bro Itu di disana bro Ini BTW HP saya ngelek Mengelek-ngelek sinyalnya londot banget bro Oh shit. Waduh Menang alamin Alhamdulillah wasyukur iklimah Bro, bersyukurlah kita menang, bro. Kita menang, bro. Kita syukuran hari ini, bro. Kita saya urutan kedua. Oke, okay, Arnoldo Cummings, Harvard Carter, samudraevsal dari Lilolson. Oh, oh shit, dari Lilolson. Thank you, Bang Harvey Carter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan teman-teman. Ahlan sahlan teman-teman. Kita welcome back maning di channel tonton aja masih bersama saya Samudraevsal Baskoro Ahmad, bro. Uh, kali ini saya mau main WW Heroes ya Bro, bukan WW gombel tapi World War Heroes. Bro, saya udah mencapai level 14. Kali ini saya kira-kira uh, gercep enggak mencapai level 15. Mudah-mudahan ya gercep juga Bro. Bro, terima kasih buat teman-teman yang udah uh, respect dan hadir di channel ini. Semoga saya selalu, semoga murah rezeki. Saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Oke, dapatkan bonus harian. Dapatkan. Oke, okay. Bro. Uh, by B2. Ini kalau mau beli senjata, upgrade-nya gimana, bro? Saya kurang ngerti sih. trofi kemenangan, men. Lutri, ada lutri, men. Ular perung no. Aing, tak ngerti, bro. Saya nggak tahu. Uh, berikutnya, ini ada dapat bintang, men. Lah, mana bintangnya, bro? Bintangnya nggak ada, bro. 6 tahap. Beli tiket premium, nggak? Oh! Uh kok ada kosong masih kosong masih kosong kayak dompet saya bro kayak dompet saya kita maju ke ini bagus nggak coba suara Deno -oh -heka. Den -oh Heka coba suara yang ini oh ahlan masahlah loose loose loose loose oh ini nggak ada suaranya bro coba yang ini oh gak ngerti yang ini oh, oh man oh oke okay. saya mau bertempur tapi saya nggak tahu pakai yang mana bro ini pakai yang mana bro kira-kira bro ini atau ini back aja nggak tuh oh, uh, oh, uh, saya baru mencapai level 14, coba berapa lagi bro, berapa lagi, berapa lagi? lagi, saya berapa lagi mencapai tahap 380 untuk mencapai 900, ya, sekitar berapa bro, 520 ya, 520 lagi saya mencapai, oke, kita let's go, kita maju battle perang kita perang bro, kita perang, kita perang, bismillahirrahmanirrahim Uh, ini ya, tuh oh, Stalingrad ini susah, lo, bro. Serius, bro, masih mendingan kapal selam, kapal gunakan senapan pada ke situ untuk pertempuran jarak jauh. Senapan ini memiliki bla, bla bla bla bla bla. What ini, nih, bro, hancurkan musuh ini. Ini tiba-tiba dari belakang, percaya kalau Come on bro. Kita tempur, bro. No. Tembak jauh! Oh, eh, come on, bro. Sini, bro. Weh, weh! Weh, weh! Weh! Wah, wow, ini nih. Wah, wow, yang, yang gue kira simbol PKI. Ternyata bukan. <laughs> Ternyata ini simbol Uni Soviet. Kemarin... Saya baru ingat ada yang komen begitu, Bro. Ternyata gua salah ini. Sini, men. Tadi ke sini dia, Bro. Welcome. Kita ke sini, men. Nah, kita keluar, kita ke arah uh, pesawat jatuh, Bro. Kita di atas. Tembak lo, mampus. Mampus. Siapa ini? Simbolnya bayang juga bro. Mok-mok. Oh, oh. Buru, buru! <tuk> wancir, wancir, wancir. Wancir, wancir, wancir. Ah! <tuk> eh, eh, eh, eh, eh, eh. Weh, hei, eh, eh. hei, uh lu patah kaki lu. <laughs> Allahu akbar, Allahu akbar, ya Allah, men. Gue suka, astagfirullah, gue di bom. Mapus lu di atas. Was bro, dari belakang bro yo tetap waspada bro, musuh menyelinap bro, bro, gua takut bro kalau kalau gumber jadi bro nih, nih nih nih nih nih, serem soalnya, ini main tentara tentaraan bro, asto ini nggak bisa gini bro, kita gempur lagi bro, waktu masih panjang. Ini, Ya Allah ya Robi ini, yang nembak saya kurang ajar banget bro Itu gak punya kasihan apa ini, saya Hantam siapa ini siapa ini kurang ajar banget bro uh. siapa ini bro? bro sama sama sama kelihatan sama ini nih, mampus lu sama gue. Magazine is out. I'm reloading. double, double, double. double, double. Goblok. Hilang, Bro. Ngumpet dia, Bro. Cok. Dia cepet banget larinya bro. Oh, oh, oh. Eh, kenapa ini terjadi men? Kenapa men? Kenapa bisa? What the fuck what the fuck what the men? Oh ho. Oh. sini rek, sini rek, sini rek, kesini rek, kesini rek. Re. Re. Re. allah ya Allah ya Rabbi. Kenapa ini terjadi pada aku? ya Allah? kurang ajar banget lu, kurang banget lu. Lari bro, lari bro, lari bro. Waktu tinggal sedikit. <laughs> kecelakaan bom, covid, bro bisa-bisa saya bisa, bisa. kecelakaan. <laughs> oh, men, terakhir men, gue kalah men. Coba uh, masuk nominasi gak, bro? Urutan kelima Brody Green Brian Green Brian Braley Brody Green This is Fab This is Fab Berarti dia lahir bulan Februari bro Ini adalah Fab Fab Verb Verb Oke okay. Sedikit lagi bro 497 Ya sekitar 400 lagi bro Kita nyampe Saya dapat 106 Oke okay. saya Membunuh 12, mati 12 bro. Kita let's go kembali berperang dengan premium 106 Oke, kita maju berperang ini. Kalau pertempurannya di apa namanya di Stalingrad itu, ya lumayan, bro. Ini, bro, susah-susah gimana gitu. Ini ada Columbus. Oh, bukan Columbus yang tadi, masih satu tim, sama saya yang tadi, bro. Prof, prof perebutan titik, oke, men. Ini, perebutan titik ini, saya udah pernah ini, bro. Ini kalau nggak salah, ini di perkampungan, bro. Ya kan? Yang ada masjidnya tuh. Yang ada masjidnya, bro. Ini tim timan. Ini tim timan. Yang kemarin gue nyanyi sunset di tanah anarki. Oh, andai ku malaikat. Oke. Okay. Kita memasuki. Kita memasuki. noh no. Kelihatan no. Gak nyampe, bro. Siapa ini, bro? Siapa ini bro? Kurang ajar Astagfirullah gua mijek bom Rek Banyakin Rek Banyakin Rek Banyakin Rek Banyakin Rek Banyakin Rek Banyakin swek swek swek arah arah arah arah lu harus ini ngelek -lag lagi ngelek -lag lagi kurang aja harus swek bro gua gak takut anjir gue gak takut lu harus mampu semua mah gue siapa ini astagfirullahalazim rek ya Allah gue dibunuh lagi rek ini kudu di mana, Bro? Wah, mandi dulu ah. Sejuk, Bro. Biar teman-teman gue pada perang. Oke. Okay. Lebih dekat. Biar kekerannya pas. Kejauhan Lah, nge-lag lagi nih. Mereka tembaknya jauh-jauh loh. Punya gue enggak nyampe, Rek. Serius Ngamuk gua bro gue Ngamuk gue Ayo bro kita unggul bro Kita unggul bro Wow Kamu let's go Ini banyak laler Kita unggul, bro Kita unggul, kita unggul Hancurkan semua musuh, hancurkan semua musuh, bro Hancurkan semua musuh Turu gue habis Langsung isi Langsung berdiri lagi, bro Itu di sana, bro Ini BTW, HP saya nge-lag Meng-lag-lag, nge sinyalnya londot banget, bro Aduh Menang, alhamdulillahi alamin Alhamdulillah wa Bro, wa syukurilah kita menang Bro, kita menang Bro, kita syukuran hari ini Bro, kita saya urutan kedua Oke, okay, Arnoldo Cummings, Harvard Carter Sambil dipesol Daryl Olsson Daryl Olson Thank you, Bang Harvey Carter Pakai cewek, lumayan juga men Kalau pakai cewek men, saya urutan ke berapa Double kill Oke, okay, thank you Oke, okay, urutan ke kedua, wih, oh, ini yang sampai 40, Harvey, Carter, woi, gokil, rek, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil, bro, saya mati 5 kali ya, bro, saya XP dapat 97, oke, okay, lumayan, mending lah, nggak malu-maluin banget, bro, ini ada yang membunuh 6, oke, okay, bro, Aduh, alhamdulillahirabbilalamin. Kita klaim-klaimin dulu ya, Bro. Buat teman-teman yang mau join nama saya di game World War Heroes ini, teman-teman bisa invite akun saya namanya Samudi Repsol. Samudi Repsol. Tapi saya masih di level 14, Bro. Masih level 14. Untuk mencapai 15-nya saya butuh sekitar 400 lagi, Bro. 400 lagi saya naik, naik ini grade saya merah semua, Rek. Turun ini namanya, Bro. Oke, buat teman-teman yang udah berpartisipasi di channel ini saya ngucapin terima kasih banyak, terima kasih banyak. Bro next saya mau lanjut lagi di level berikutnya. Mudah-mudahan saya cepat laik, naik cepat naik level ya teman-teman, doain aja saya. Doain ya teman-teman. Aduh, alhamdulillah ahlan wa sahlan, ahlan bik teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bro, bahasa Arabnya terima kasih apa, Bro? Uh, apa ya? aduh lupa saya dulu saya belajar bahasa Arab itu ketika masih SMP apa SD soalnya um, saya sekolahnya di Madrasah tanya ya cuma itu ahlan basahlan ahlan big aduh man ismuga uh, ismi mm sampai di Ahmad oke terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi di channel ini semoga menghibur dan menyenangkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa gabung sama saya teman-teman biar saya bisa apa namanya mabar sama teman-teman di Game World War Heroes ini, bro? Saya udah level 14. buat teman-teman yang udah level yang udah lebih tinggi dari saya. Good luck! <gif> saya belum ada apa-apanya, bro, tapi saya nyobain game ini terus-menerus, bro. Oke, okay? bye-bye.